Setelah vakum selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19, sanggar difabel Solo Raya memulai kegiatannya. Kegiatan dimulai dengan buka puasa bersama anak-anak difabel Solo Raya di sebuah resto di Kolomadu, Karanganyar. Acara diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh difabel netra, dilanjutkan dengan olah vokal oleh para siswa sanggar difabel Solo Raya sambil menunggu berbuka. nama saya Ibu Yeti Asisa Putri saya founder dan owner dari sanggal di Solo Raya, Surakarta sore hari ini di Wisma Bogabogi Resto ini kita mengadakan uh, semacam buber ya untuk mengapresiasi umat muslim yang sedang me melaksanakan ibadah puasa nah pada acara buber ini kami juga semacam kebiakan gitu ya semacam anak-anak yang berada di Sanggar Divabel Surakarta. Nanti ada fashion show, ada pengajian, ada uh, menyanyi, ada dance, dan uh, kegiatan seni budaya yang lain, olahraga, keagamaan yang biasa kita uh, lakukan ini di Sanggar Divabel. Saat buka puasa tiba, mereka makan bersama. Di puncak acara ditampilkan fashion show yang diikuti oleh siswa-siswi Sanggar Difabel Solo Raya.